Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Lem Cipatujah. Oke, untuk sore ini saya akan uh, melihat ataupun uh, keadaan media kapulaga tersebut dalam uh, se sebentar lagi tahap pemanenan. Nah, jadi saya akan melihat-lihat uh, perkembangan daun atau daun dari kapulaga dan buah kapulaga bagaimana, oke okay, segera saya akan ulas jangan lupa sebelum nonton like, comment dan subscribe, oke okay. oke okay, nah, di sini uh, saya akan melihat perkembangan uh, dari uh, kapulaga tersebut, nah, ini sudah memasuki lahan ya, nah jadi kita akan melihat dikarenakan uh, hujan deras di kampung saya ini, e, beberapa hari hujan deras terus. Nah, jadi e, perkembangan e, kapulaga, ya, e, sobat petani, e, dari rimpang ataupun dari dahan kapulaga, batangan kapulaga cukup banyak. Ada yang e, sudah banyak yang tua, jadi e, sudah e, waktunya dipotong meskipun. E, buah kapulaga sebentar lagi saya akan panen sekitar beberapa minggu lagi akan panen ya ini eh, sudah satu minggu ataupun eh, sudah beberapa minggu saya tidak melakukan perawatan infeksi kepada kapulaga atau buah kapulaga tersebut nah ini akibatnya ya nah di sini banyak nih nih seperti ini ini bekas pemangkasan ya, bekas pemotongan kita buang. Nah ini banyak eh, rumput-rumputan seperti ini. Nah, jadi eh, buah kapulaganya cukup eh, untuk bisa untuk dipanen. Nah jadi sebentar lagi kita akan panen, saya akan panen. Nah ini bekas pemangkasan, nah bekas pemangkasan dan eh, saya akan pangkas lagi. Nah, dari batangan te kapulaga tersebut, nah, seperti ini yang sudah tua, kita pangkas. Oke, okay. nah, ini kita pangkas. Nah, seperti ini, ini eh, kurang bawah. Oke, okay. kita pangkas lagi. Nah, seperti ini karena ini kurang bawah coba kita bersihkan oke okay. kita coba lihat ini uh, sebentar lagi akan panen ciri kapulaga yang bisa dipanen itu adalah uh, kalau se uh, dari sini kita coba pangkas satu ya <tuh> oke okay. kita coba nah seperti ini kalau sudah begini kapulaga itu Uh, siap panen, dikarenakan uh, ini uh, dari atas. Menurut saya, ini dari atas sudah membusuk, membusuk ya. Rumpun-rumpun ini sudah membusuk, ciri-cirinya ini siap panen. Nah, kalau seperti ini nih, kalau seperti ini, ini uh, cuma satu buahnya. Jadi, ini gagal, gagal ini enggak ada buah, gagal panen ya. Ini gagal cuma ini, ini bisa dipanen sebentar lagi, ini bisa dipanen. Nah, jadi eh, kita lihat lagi eh, dahanan ataupun buah kapulaganya. nah, ditinggal beberapa minggu, saya tidak memasuki lahan kapulaga ini, eh, akhirnya seperti ini dahannya. nah, seperti ini, ya jadi eh, kurang terurus. oke, coba kita pangkas. Seperti ini sudah kita pangkas, oke. Okay. Nah, kita sudah pangkas benar-benar. Nah, oke, okay. nah jadi uh, kita sistem berbuahnya kita lihat. Nah, jadi uh, alhamdulillah hasil perawatan dari kemarin meskipun tidak maksimal berbuah lebat ataupun uh, ber perpadatan berbuahan nah seperti ini ya tidak sama ke dari bawah ke atas tidak padat ya tapi alhamdulillah segini sudah berbuah ataupun perawatannya maksimal nah, seperti itu oke okay. <tuh> nah Hai seperti ini ya buah kapulaganya alhamdulillah ya, sedikit sebentar lagi eh, beberapa eh, minggu atau beberapa kira-kira ini satu minggu lagi saya akan panen jadi akan remen, eh, saya akan mereview cara pem, eh, pemanenan kapulaga saya ini saya akan review pemanenannya nah oke okay, kita lihat-lihat kita lihat-lihat lagi ya yaitu itu kita lihat nah ini perkembangan cukup bagus nah dan belakang-belakang juga bagus nah itu juga sama jadi kita akan lihat lagi oke okay. Ini e, sebalnya e, sudah waktunya dipotong, nah, dikarenakan sekarang ini lagi proses tahap pemanenan ataupun e, siap e, tinggal mentuakan buahnya. Jadi, e, nanti e, setelah proses pemanenan, nanti saya akan pangkas e, batang yang sudah tua. Oke, kita coba lihat, nah, nah ini nih wah kepulagannya ini super ini sangat sangat efektif berbuahnya ya wah mantap ini padat ya ke dalam juga ini nah. oh mantap ini oh. tidak coba ini pangkas ini sudah tua kita pangkas ya nah. ini tua kita lihat ya perkembangan yang di dalam ini ya, cukup bagus kita coba nah ini buahnya sudah uh, sebentar lagi sudah mau dipanen tinggal tunggu waktu masa tuanya ya sebentar lagi jadi uh, saya akan memanennya seperti ini ini uh, dari, atas, uh, dari bawahnya tidak ada ya Tapi atasnya ini uh, Sangat mantap Tapi kalau lebih mantapnya lagi itu uh, Apalagi kalau dari bawah Sampai atas uh, Buahnya padat Ini mantap itu yang disebut mantap Super ya Nah ini juga buahnya uh, Alhamdulillah uh, banyak ya Lebat cuma meskipun tidak Berpadatan satu dari uh, Rumpun perbuahan ini tidak padat seperti ini. Ini nah tapi dari satu bar satu rumpun ini mempadati uh, area perdapuran kapulaga dan perbuahannya sistem perbuahannya sangat maksimal. Oke, alhamdulillah. Mantap. Ini eh uh, yang ketiga ya dari yang tadi. Ini yang ketiga. Nah, kita akan lihat lagi dapuran Kapulaga yang itu ya ke atas sampai ke situ ya. Nah, itu kita akan lihat. Oke, okay. jadi bagaimana perkembangannya? Jadi, eh, saya akan melihat supaya jadi penghasil hasil dari perawatan ataupun hasil dari pemupukan kita, apakah eh, terbukti ataupun eh, berbuah dengan lebat itu terbukti. Uh, bahwa uh, kita memang benar-benar uh, bisa mengembangkan buah kapulaga dengan secara alami nah, uh, ya, ini sudah waktu dipangkasnya nah seperti ini nah yang ini uh, ya kalau yang ini uh, buahnya kurang kurang maksimal ya tidak ada nah ini fatal sekali Bagaimana sistem pembuahannya Tidak amaksimal nah, Tidak ada ya nah, Jadi uh, Tidak ada sama sekali ini, Rumpung sekali Ini akibat kenapa Akibat kurang perawatan Atau kurang teliti Ada cuma gini, Ini Ini yang ada cuma Satu dua buah nih Dari satu rumpun ini cuma ada dua buah Nah, dari semua keseluruhannya ini tidak ada. Nah, jadi eh, kita itu ini bukan bermaksud kita untuk menyerah dalam membudidayakan kapulaga, cuma eh, etnisnya kita harus bersemangat lagi untuk menggali atau bagaimana caranya agar sistem perbuahan kapulaga semakin bisa eh, berkembang atau bermuncul dengan perawatan sendiri. Eh. Jadi e, laku ini caranya ini kurang perawatan jadi e, efeknya seperti ini tidak ada buah tidak rumputnya juga mati jadi ada buahnya juga ada satu dua perumpun nah ini akibatnya kalau kita kurang perawatan <tuh> oke okay. dimaklumi ya. ya kita lihat lagi kita lihat-lihat lagi ke area dapur yang ini nah, bagaimana perkembangan dari area ini nah, ini eh, cukup mantap ya perbuahannya sistem perbuahannya eh. nah kalau yang ini nah, kalau yang ini alhamdulillah ya eh, bagus semua dari rumpun dapuran kepulaganya perbuahannya, sistem perbuahannya alhamdulillah bagus sekali lumayan tambah nambah kiloan tambah nambah berat jadi alhamdulillah lumayan segini juga oke ini yang tua kita buang jadi yang tua-tua kini kita buang jadi supaya sistem perbuahan nanti akan semakin Okay, ini Yang kuning ya Ini ini ini batang yang kuning kita buang Nah seperti ini Kita buang saja Karena kan nah, Sangat Nah Ini juga kita buang nah, Karena sudah tua ya Ini takut untuk dibuang Nah yang ini Sistem eh, kepulangannya, alhamdulillah, berkembang dengan bagus. Nah, yang ini juga sama ya, eh, perkembangan sistem buahnya ini ya. Nah, yang ini eh, bagus. Nah, yang di kemarin saya eh, sempat saya bicarakan, terus sempat saya jelaskan. Uh, secara natural ya antara yang tidak diurus dengan yang kita antara yang dirawat dengan yang tidak dirawat uh, sebenarnya itu bagus yang tidak dirawat bukan berarti tidak dirawat dengan cara pembukaan atau dengan cara lain tetapi tidak dirawat secara uh, maksimal atau contohnya yang seperti ini nih ini kan di dapur kepulaga ini banyak ranting-ranting ranting seperti ini ya. nah jadi gak usah dibereskan. itu memper berpengaruh manfaatnya ini untuk pupuk dasar ini nantinya membusuk yang kedua itu untuk mendinginkan perbuahan sistem perum. jadi kita coba lihat ya nah, jadi perbuahannya bagus Nah seperti ini memerah jadi tidak terlalu uh, tersorot sinar matahari, nah, itu uh, manfaatnya ya. Kita buang yang sudah menguning seperti ini. Nah, ini kita buang. Nah, ini juga kita buang, oke, ini menguning ini ya. Kita buang. Kalau sudah dibuang begini eh, nantinya akan eh, bagus kalau sudah dipanen. Nah itu juga sama eh, kebun kapulaga saya ya. Nah ini ya, itu ke atas. Jadi eh, dari perkembangan dari bawah yang kemarin saya rawat alhamdulillah dengan perbuahannya cukup eh, maksimal ya. Nah, jadi eh, contoh yang tidak eh, contoh kapulaga yang eh, kurang ya, kurang ini kurang perawatan ya, bukan tidak dirawat. Nah, jadi eh, perbuahannya akan jarang seperti ini. Jadi tidak padat. Jadi akan jarang seperti ini ya. Nah, ini kurang bukan tidak dirawat ini tapi kurang perawatan kurang perawatan, bukan tidak dirawat ya Nih, kurang perawatan sistem perbuahannya tapi cukup mantap dengan sistem perbuahannya oke, kita lihat lagi ke sini nah ini uh, nah ini sebenarnya uh, ada dua faktor yang ke itu adalah dari tanah ya tidak cocok tapi e, ini kalau dengan segi peng, e, kalau dengan segi teliti kita ini cocok lah gitu tapi ini kurang dari sistem pemupukan atau kelebihan dari pupuk nah, jadi e, akibatnya e, daun menguning nah banyak daun menguning seperti ini nah, seperti ini ya nah, seperti ini. Ya, ini Wajib kita pangkas semuanya, nah, buat apa gitu? Kita wajib, nah, seperti ini. Jadi, kita buang. Oke, okay. nah, jadi uh, seperti itu. Uh, perkembangan eh, kapulaga ya buah dan buah kapulaga juga perkembangannya seperti yang di belakang yang seperti yang tadi ya saya eh, lihatin ya yang saya ulas jadi seperti itu perkembangan eh, buah kapulaga dan kembang kapulaga juga dengan sistem perkembangannya laporan kapulaga juga seperti tadi Anda sudah melihat nah alhamdulillah kalau anda sudah menonton Sudah melihat area perkebunan punya eh, Punyalan saya ini Nah seperti itulah Dari yang kemarin perawatan yang saya rawat Sampai sekarang Sampai mau akhir Persiapan panen Nah seperti itu Hasilnya Jadi eh, menurut saya masih kurang ya Masih kurang kalau dengan Tahap eh, perawatan yang Benar-benar teliti Masih eh, Kurang, mau makanya, makanya dari uh, itu kita itu harus benar-benar merawat kapulaga. Dikarenakan saya kurang merawat, dikarenakan uh, ada sedikit pekerjaan, ya, malum, saya uh, bekerja uh, berat, ya, jadi uh, kurang melihat atau kurang mengontrol laporan kapulaga tersebut nah jadi uh, alangkah baiknya kita harus benar-benar uh, kata di video yang lain benar-benar untuk merawat benar-benar untuk melihat demi berbuah atau demi lebatnya perbuahan kapulaga tersebut nah seperti itu uh, jangan lupa ya uh, untuk uh, video ini yang sudah menonton video saya ini semoga bermanfaat jangan lupa sudah menonton ataupun sebelum menonton jangan lupa subscribe loncengnya bunyikan supaya kita bisa berbagi pendapat atau ilmu bertukar ilmu nah oke sekian dari saya dengan dari Maulana dengan di channel DMC cepat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh